Oke, semoga beruntung, dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Ini adalah kejutan dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7, kalian wajib untuk menonton episode tersebut. Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya, seperti apa? Dan... Bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7 Kita lanjut saja ke dalam episode ke-8 ini Tidak usah kebanyakan basa basi atau berbincang-bincang segar Kita lanjut saja ke dalam episode ke-8 ya Let's go ke film pendeknya, bro Nah, ini dia tempat olahraganya Wih, pemandangannya mantap kan? Wih, iya, iya, iya, mantap, mantap Sekarang nih olahraganya nih Yoi dong sekarang, biar apa? Biar sehat gitu bayinya Oh, seperti itu Yoi dong Oh, yaudah yuk Sekarang kita langsung saja olahraga Kamu yang ngitungin ya Kamu mau ngitungin apa mau ikut olahraga? Ya aku ikutin aja, aku enggak mau ikut olahraga Oh, seperti itu Yoi udah sok silakan hitungin Oke, okay, udah siap? Ya jelas sudah dong, dari tadi aku udah siap Kamunya aja yang kelamaan Hahaha, <laughs> emosi nih Oh enggak, siapa yang emosi Orang biasa aja santai begini ya kan Oh, seperti itu ya udah sekarang kita lanjut aja ke olahraganya, oke? Okay? Kamu penasaran kan? Iya, dari tadi, eh, dikeprat juga nih kamu nih Hahaha <laughs> sabar sabar sabar Oke gerakan pertama adalah berdiri jongkok berdiri jongkok Oke aku bakal hitung ya oke bro bro bro, bro. oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aduh, capek-capek-capek. Selanjutnya apa? Mau lanjut nih? Iya dong, mau lanjut. Oke, sekarang loncat berdiri. Loncat berdiri. Oke, dimulai nih. Sekarang nih. Oke, udah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. <tuh> Aduh. Waduh, gila capek ini ya? Ya iyalah jelas, orang loncat-loncat ya kan? Hahaha, <laughs> hehehe. Eh. Ya udah, sekarang gerakan selanjutnya. Oke, gerakan selanjutnya adalah tidur jongkok, tidur jongkok. Oke, dimulai sekarang. Sudah siap Sudah, sudah, sudah. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Lapan Sembilan Sepuluh ah. Ah. Aduh Capek, capek, capek Udah nih Udah lagi lah gila. Udah capek banget ini Aduh Aduh Oke, kalau misalkan sudah capek, sekarang kita langsung saja pulang ke rumah Eh, bentar dulu atau istirahat dulu nih, aku capek banget Dikira nggak capek apa olahraga begitu Yang nggak dong, kan aku mah kuat Kuat sih, kuat, aku kan lagi hamil Kalau misalkan biasa ya nggak bakal capek seperti itu Oh, seperti itu? Iya, seperti itu, jadi sabar ya Iya, iya, aku nunggu, aku nunggu Ini udah satu jam nih, nunggu nih. Mau berapa lama lagi kita? Eh, bentar dulu. Ini aduh, Ah, ah lale -lale -lale -lale -lale. lah lah lah lah, lah. Lai. Udah udah udah udah Hah? Udah? la la Udah la la la la la la la oke Kita langsung la rumah la Oke la oke? la la la la nih la la la la bisa la Ini nyampe juga di rumah. Oh iya, sekarang aku mau tidur nih. pegal pegel juga nih. Lah, lah, lah, beneran tidur ya? Iya dong, beneran. Masa bohongan lah? Buset, baru juga tadi bangun, aku udah mau tidur lagi. Emang kenapa? Gak boleh, ya? Gak boleh. Nanti kamu, wah, pokoknya penyakitan lah. Nanti tulang-tulangnya. Waduh, mengerikan, wah yang benar iya benar mendingan kita nonton TV dulu oh seperti itu iya biar tulang tulangnya sehat gitu oh iya iya iya yaudah sekarang kita nonton TV dulu tuh di situ ayo ayo ayo ayo berangkat kita menonton TV wahahaha <tik> Gila ya balapannya seru banget ya yo iyo iyo seru kan yo iyo mantap ini balapannya cet cet cet cucu anjay aku suka nih balap-balap seperti ini nih yos ya, sama aku juga suka balapan seperti ini wahaha seru-seru seru seru seru mantap mantap mantap widi siapa yang menang nih ya aku nggak tahu lihat nanti aja eh nggak seru banget kamu kamu nggak bisa nempak ya nggak bisa lah emang aku dukun wahahaha <susur> <susur> eh ngelawa kamu waduh udah udah udah udah pegel-pegel nih aku nih udah 10 jam kita nonton tv wah <susur> 10 jam kita nonton TV Iya beneran eh buset udah, yuk kita langsung saja tidur yuk. aku capek juga nih pekel-pekel iya, iya iya tidur di sini aja ya Oh enggak apa-apa nih tidur di sini ya nggak apa-apa tuh emang kenapa Oh ya juga ya ya udah deh kita tidur aja waduh waduh udah jam berapa ini Wah Udah jam 7, sekarang waktunya melahirkan ya si Caroline. Woi, woi, woi, woi, woi, bangun woi, woi, sekarang waktunya melahirkan woi, woi, woi, bangun. Waduh, waduh, kenapa sih kamu bangunin aku? Iya, sekarang udah 9 bulan kamu waktunya melahirkan. Wah, yang bener, emang melahirkan 9 bulan? Iya, beneran. Waduh, ayo, ayo, ayo, kita langsung saja ke dokter. Gak usah mandi nih, gak usah, gak usah, kita langsung saja ke dokter, oke. Okay? Oke, oke, oke, berangkat kita ke dokternya. Ih udah gak sabar nih, aku oke. Akhirnya nyampe juga di dokter nih. Yaudah, sekarang aku manggil dulu. Selamat pagi, dokter! Selamat pagi! Eh Selamat pagi! Ada apa nih? Kamu inget gak kita berdua? Hah. Kita berdua. Siapa kamu? Kami, kami yang kamu suruh menikah waktu itu. Ini udah sembilan bulan. Dia waktunya melahirkan, betul kan, dokter? Oh, iya iya. Maxim Caroline ya. Iya benar sekali. Oh, iya iya, iya. Suruh Karoline ke sini. Oh, ya udah kamu ke situ, Caroline oh, Oke, oke, sini sini sini sini. Oke, aku ke sana, ya, dokter ya. Iya, ke sini. Kamu udah siap belum melahirkan? Ya udah siap, tapi permasalahannya gini: sakit atau tidak nih? Ya enggak, biasa aja. Iya sih, biasa aja. Slow aja, bener kan dokter? Iya, bener ayo buru ke sini. Oke, oke, oke, aku ke sana. Kamu udah siap? Udah, udah, dokter. Oke, udah, dokter. Oke, dimulai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 10 kiwert kamu jualan cilok ah sdfk kamu jualan ayam jxcvbn kamu jualan pentol f1 f2 f3 f4 f5 kamu jualan kain kapan wah <laughs> atas bawah kiri kanan wah wah del ins M N BW BD PS SL PB wuuuh udah siap udah siap udah siap uh uh uh uh uh uh uh uh uh udah udah udah udah dokter udah sekarang kita langsung saja ke depan kita ke si Maksim loh kita kamu juga ikut Iya aku juga ikut Tapi kan kamu virtual Ya enggak apa-apa Emang enggak boleh Ya boleh dong Suka-suka dokter aja udah, sekarang aku kesana ya Iya ntar bayinya aku akan kasih ke kalian berdua Oke okay. Oke okay, siap dokter ditunggu Perkenalkan kalian berdua Ini adalah bayi kalian Wah beneran ini bayi aku beneran ini bayinya laki-laki eh -laki. mantap banget ini laki-laki gimana namanya Karolin namanya untuk namanya suka-suka kapal jadi Maxim Oke okay. berarti namanya Hayato bagus nggak ini namanya wih bagus banget bener nggak dokter bagus Iya dong bagus banget Oh udah berarti Hayato Maxim aja maschal hamaqschal apa itu Hayato Maxim Karolin jadi Hayato Max maksa bagus enggak Oh iya bagus-bagus-bagus iya bagus-bagus-bagus Ya udah kami berdua pamit ya eh bentar dulu jangan main pamit-pamit saja bayar dulu dong Oh iya ya berapa nih bayarnya 100 juta weh mahal banget ini enggak eh, mahal segitu mah murah bener kan dokter eh ya, sih bener nih 100 juta nih oke saya terima ya Silakan silakan silakan silakan silakan. Ya udah sekarang kamu bisa pulang saja. Oh, oke. Okay. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dadah. Dadah.